Emas bearish, waspadai sedang terkoreksi. Bias harian pergerakan emas USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga emas USD sedang tertekan ke sekitar area support. Jika, pergerakan emas, US bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 18.777,06 sampai 1.893,43 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah maka ada potensi harga akan menyentuh area 1.831,72%. Sebaliknya waspadai jika harga emas USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1893.43 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1919.91. Sekian analisa forex untuk tanggal 4 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081